Waspadai pergerakan emas sedang berkonsolidasi. Secara umum, pada grafik satu jaman, bias harian pergerakan emas terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1789.83 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1774.24. Sekian analisa forex untuk tanggal 8 Juli tahun 2021, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.